Oke, pada video kali ini, kita akan membahas yang namanya alat multifungsi atau alat serbaguna, yaitu sound card B8. Jadi sebelum kita melanjutkan video ini, silahkan yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa di like, komen, dan apabila berompaan, silahkan untuk di-share ke sosial media kalian. Terima kasih. Oke, okay, Soundcard V8 Di sini saya memiliki Soundcard V8 Apa itu Soundcard V8? Yaitu alat terbaguna Ini bagi saya ini adalah alat terbaguna Karena di satu alat ini kita bisa uh, berbagai macam yang digunakan Seperti cover lagu, karaokean, dan yang lainnya juga Jadi untuk kalian yang biasa karaokean, tapi sound kalian itu belum support ke uh, ke mic, jadi belum bisa untuk karaoke jadi kalau mau karaoke itu biasanya yang sound yang udah support itu sekitar 700 sampai 1 jutaan itu baru bisa kita karaoke uh, jadi tidak perlu takut lagi sekarang, tidak perlu khawatir karena dengan sound card ini bisa kalian untuk di rumah dengan tambahan, cuma menambahkan mic dan menambahkan input atau kabel jacknya ke sound card ini dari sound tersebut yang kedua, yang kedua itu kita bisa meng-cover lagu yang biasa untuk cover-cover lagu dengan gitar atau piano juga bisa, jadi dengan tambah dengan alat ini kita itu bisa cover lagu yang pertama yang kita harus yang kita perlukan itu kalau mau cover lagu itu yang namanya mic mic biasa atau bisa juga mic seperti ini yaitu mic condenser condenser mic atau bisa pakai mic dynamic yaitu biasa kita pakai untuk di pesta-pesta itu mic dynamic itu namanya e, dengan tambahan tapi kalau mau cover lagi itu harus dengan tambahan komperter gitar kalau mau pakai gitar ya nih ini namanya komperter gitar jadi dengan dua alat ini kita bisa untuk meng-cover lagu tam tanpa edit jadi tanpa menggunakan aplikasi apapun tanpa edit editan kita sudah bisa meng-cover lagu dengan suara yang jernih tentunya ini saya beli di Shopee sekitar 150-200 sampai itu ada yang soundcard kayak banyak sekali macam soundcard ini namanya soundcard B8 biasa ada juga soundcard B8 Plus dan soundcard B8s banyak, kalau yang S itu biasanya kalau nggak salah, itu uh, dia udah pakai Bluetooth yang plus itu belum pakai Bluetooth, tapi dia itu ada bedanya. Ada bedanya mungkin kalau yang plus saya belum tahu juga. Nanti kita bahas lagi ya. Jadi, pertama sekali saya beli soundcard V8 ini adalah untuk berkaraoke karena sound atau speaker saya belum support ke mic. Jadi, saya itu mencari di YouTube bagaimana cara untuk berkaraoke dengan sound atau speaker yang belum support dan saya temukan adalah menggunakan alat ini soundcard P8 saya kira alatnya ini cukup murah dengan berbagai macam multifungsi yang bisa kita gunakan dengan alat soundcard P8 ini jadi kalau sekitar 150000 ditambah dengan mic biasa itu biasanya sekitar 20000 berarti sekitar 170000 kita bisa berkaroke di rumah dengan menggunakan alat tonkat P8 ini, banyak sekali tombol-tombol di sini dan lubang-lubang di sini. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya tentang tonkat P8 tentunya. Mungkin itu saja videonya. Jangan lupa di like, di comment, dan kalau kalian suka di share juga untuk video kali ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.